iya terus <laughs> kali ini kita ada di pulau Pelagian kecil teman-teman ah jadi pulau ini dari apa daratan tadi berapa berapa menit sepuluh menit bang ya sama abang Nina yang membantu kita sampai di pelampung masuk YouTube juga bang. oke ntar teman-teman ini -teman. bagian bersampai Iyi, okay. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> ini nah. nak kesitu, bentar. Okay, Kita ke Oke, kita mau lihat sepatu Kayak di sini. ada sepan sini ada patung, kalau tunggal coba kita lihat Oke, bagus oh iya betul besar -betul. sekali betul-betul video jadi ya Hmm. Susah Itu yang besar minta. Asin dong, asin Polidisi. iya, ayo ayo kering badan ayo main dong, oke okay, teman-teman, nah nih, oke. Okay. Hmm. kela lagi ini ya, ya. nih ini dimana? ini kela nih ini nih, biar itu ya. mana? ada ya? pakai topi sini dong sini dong, sini dong. ya foto dulu ya itu mana?